Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan. Ini adalah bagian dari ujian akhir semester untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Perkenalkan saya adalah Haryo Dwi Setiaputro, saya adalah mahasiswa prodi sistem informasi Universitas Siber Asia. Apa sih yang akan kita bahas untuk kali ini? Yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi atau sistem atau website dari sisi uh, interface dan experience atau UI atau UX. Berikutnya ada aspek ergonomi dan aspek usability seperti yang terlihat di sini. Terus kita akan membahas bagaimana IMK bisa membantu para user dalam memahami website atau sistem. Terus kenapa IMK itu perlu dipelajari dan siapa saja yang harus mempelajarinya. Kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu aspek interface dan experience atau UI UX. Ya, UI itu apa sih? Uh, UI itu adalah merupakan cara sebuah sistem atau aplikasi atau website uh, untuk bisa berinteraksi dengan lebih mudah dengan penggunanya. Ya, intinya seperti itu. Jadi, media yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem itu bisa berupa tampilan layar atau layout atau keyboard dan mouse ya. Nah, untuk karena itu kita perlu belajar untuk merancang UI atau user interface yang baik. Itu seperti apa dan bagaimana. Nah, kunci dari sebuah user interface aplikasi atau website yang bagus itu adalah kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem itu atau website itu atau aplikasi itu. Ya. Ciri-cirinya apa sih uh, user interface yang baik? Yang pertama itu yang pasti harus konsisten ya. Kita harus perhatikan ya uh, apakah yang kita rancang itu konsisten atau tidak. Kenapa harus konsisten? Karena kalau kita bisa bikin desain yang konsisten itu akan membuat uh, pengguna bisa tahu cara melakukan sesuatu. Nggak bingung begitu ya. Selain itu selain konsisten harus sederhana ya. User interface yang bagus itu adalah user interface yang sederhana, ya, elemen-elemen yang tidak diperlukan itu tidak perlu kita gunakan. Intinya seperti itu. Kemudian, adalah mengetahui siapa pengguna Anda, ya, pelajari kira-kira siapa yang akan menggunakan dan apa yang menjadi tujuan dari pengguna ketika menggunakan aplikasi atau website. Terus, kita harus pelajari kemampuan dan pengalaman pengguna dalam berinteraksi antarmuka atau komputer. Jadi, kita harus riset dulu ya. Sebelum kita membuat desain, kita itu membuat desain itu untuk anak-anak muda atau untuk apa namanya, generasi yang lebih senior itu juga mempengaruhi desain kita yang akan kita buat nantinya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan tentang penempatan atau layout di poin berikutnya ya, supaya pengguna nanti tidak kesulitan dalam menjelajahi isi aplikasi atau website. Baik, ini adalah contoh dari sebuah user interface, ya, atau tampilan sebuah aplikasi. Kita lihat di sebelah kiri, ini adalah uh, tampilan yang kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena kita lihat di sini, uh, kurang jelas, ya. Ini bottom navigation-nya, ini kurang. Kita tidak bisa melihat ini apa informasi yang terkandung di uh, navigasi di bawah ini, ya, karena kontrasnya. Kontrasnya apa ya istilahnya? Kontrasnya itu kurang ya. Sedangkan yang di kanan ini adalah aplikasi yang memiliki kontras yang cukup bagus ya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas kalau ini foto profile. Uh, di sini ada bottom navigation ya. Kelihatan jelas ini ada profile, favorit, kemudian lain sebagainya. Ada explore dan sebagainya. Nah contoh berikutnya ini adalah uh, user interface yang kita bandingkan antara yang bagus dan yang tidak bagus ya. Kalau yang di kiri ini tidak bagus, kenapa? Karena kita lihat nih uh, huruf-hurufnya itu sama semua ya, ukurannya ya. Ya uh, ini membuat kita itu kesulitan untuk melihat ya. Kan, jadi intinya itu dia tidak menerapkan yang namanya uh, hierarki ya, dalam dalam apa namanya itu. Membikin font jadi seperti itu. Yang bagus itu adalah kita menerapkan hirarki dalam perancangan teks ini ya seperti yang kita lihat di sini hey xiao bao dia menyapa penggunanya menggunakan huruf besar kemudian ini ada hierarkinya juga untuk judul lagu kemudian penyanyinya siapa ya berbeda jadi kita bisa mengetahui bahwa ini adalah bagian yang berbeda dari sebuah informasi jadi kita harus menggunakan hierarki ya dalam penulisan informasi. Nah, berikutnya adalah ini aspek konsistensi juga. Kita lihat tadi, UI yang bagus itu harus konsisten ya. Jangan sampai kita membuat uh, icon, misalnya ini iconnya, ini yang satunya uh, gambar jam, ini tebal uh, kontrasnya seperti ini. Kemudian untuk home ya seperti ini, tipis garisnya. Kemudian untuk surat seperti ini. Nah, kita harus membuat yang konsisten seperti yang contoh di kanan ini antara. Icon gambar apa ini. Jam. Kemudian. Uh, apa ini. Home. Dan kemudian. Surat. Itu kita harus membuatnya menjadi konsisten. Ini adalah contoh yang baik. Yang sebelah kanan. Nah berikutnya ini adalah. Contoh yang kurang baik juga ya. Yang di sebelah kiri. Karena kita lihat di sini. Uh, tombol X di sini. Untuk menutup. Itu terlalu kecil ya. Apalagi kalau kita merancang untuk sebuah aplikasi yang mana itu untuk handphone dan kita harus menempatkan jari kita di situ akan kesulitan. Mungkin maksudnya untuk memencet tombol yang X ini kecil malah kenanya tombol follow ya. Nah, makanya kita harus sesuaikan dengan eh profile yang akan kita gunakan ya, apa ya? kegunaannya. Jadi kalau yang di kanan ini desainnya sudah cukup bagus ya. jari kita kalau misalnya kita tap ke situ akan pas. Jadi seperti ini. ini adalah contoh penggunaan UI yang baik. Nah itu tadi adalah pembahasan tentang UI. Nah berikutnya adalah tentang user experience. Apa sih itu user experience? Jadi istilah user experience atau UX itu pertama kali diperkenalkan oleh psikolog bernama Don Norman pada tahun 90-an. Nah UX itu adalah pengalaman dan perasaan pengguna saat berinteraksi terhadap suatu produk. Jadi kalau UI tadi secara tampilan, sedangkan UX tadi berfokus pada pengalaman dan perasaan pengguna ya. UX yang baik akan membuat pengguna merasa mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari produk tersebut. Sebenarnya UI dan UX ini saling berkaitan ya. Biasanya aplikasi yang UI yang bagus akan dituntut memiliki user experience yang bagus juga. Ya. Sebaiknya UX yang buruk, user experience yang buruk akan membuat pengguna merasa frustrasi karena kesulitan mencapai tujuan mereka. Nah, UX ini lebih luas daripada sekedar UI. Kalau UI tadi kan secara tampilannya, kalau user experience itu adalah pengalaman dari pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Ya, bukan cuma hanya dari tampilan saja, jadi mungkin dari apa namanya, performa aplikasi itu juga termasuk penilaian dari UX ya. Kalau aplikasinya lemot, loadingnya lama begitu, itu tentu tidak memiliki experience yang baik untuk para pelanggan ya atau pemakai. Nah ini salah satu contoh aplikasi A dan aplikasi B. Misalnya aplikasi A itu memiliki UX yang baik. Ciri-cirinya tampilannya bagus, kemudian kita cari diskon atau promo itu gampang. Kemudian dia memiliki alur navigasi yang mudah untuk dipahami, kemudian informasinya jelas dan to the point, serta prosesnya loadingnya itu cepat. Jadi dia memiliki experience yang baik, ya user experience yang baik. Kemudian aplikasi marketplace yang B ini memiliki user experience yang buruk, ya ini sebaliknya lah, yang pasti ya yang satunya tampilan bagus, yang ini tampilan bikin pusing, yang satunya gampang cari promo, yang satunya susah cari promo. Kemudian yang satunya mudah dipahami, yang satunya itu berbelit-belit, mau cari, mau ngisi pulsa saja harus masuk kategori ini, kategori ini, kategori ini, ya. Kemudian informasi jelas, yang aplikasi B malah informasinya banyak yang tidak diperlukan ya, jadi sulit untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian juga prosesnya lambat, ya, loadingnya lemot. Nah itu membuat user experience dari pengguna uh, menjadi tidak baik nah apa sih kaitannya kenapa kita harus memiliki UX yang baik yang tentunya eh, itu berkaitan dengan tujuan bisnis itu sendiri ya kalau kita bisa memenuhi kebutuhan pengguna dan menyesuaikan dengan kemampuan teknologi eh, tujuan bisnis itu sendiri juga akan tercapai ya kalau nah, misalnya aplikasi itu ternyata UX-nya jelek otomatis pengguna berkurang dan tujuan bisnis juga tidak akan tercapai nah, makanya itu UX di sini harus bisa menjadi Menemukan titik tengah antara kemampuan teknologi, kebutuhan pengguna, dan tujuan bisnis itu tadi. Nah, ini adalah beberapa karakter UX design yang baik. Ya, ini dari beberapa sumber. Yang pertama adalah useful. Useful ini artinya produk dari kita harus bisa berguna untuk menyelesaikan masalah dari pengguna, dan karakteristik yang kedua untuk UX desain yang baik itu adalah usable, usable ya. Jadi produk itu harus mudah untuk digunakan terutama untuk mencapai tujuan yang eh, tujuan yang diinginkan dengan memuaskan ya. Kemudian berikutnya enjoyable yaitu produk yang dibuat itu harus menyenangkan untuk pengguna ya. Terus berikutnya adalah equitable, equitable. Equitable itu Produk yang dibuat harus bisa digunakan secara adil oleh orang-orang dengan beragam kemampuan dan latar belakang, ya. Nah, nah ini berikutnya kita akan tinjau sebuah aplikasi kedai kopi ya. Aplikasi kedai kopi ini uh, sudah dirancang. Ini ada, adalah halaman home-nya di sebelah kiri. Kemudian di, di tengah ini adalah halaman konfirmasi pemesanan ya. Jadi kalau kita Lihat di sini halaman home-nya ada judulnya, ada apa ini narasinya, kemudian ada produk-produknya, pumpkin spice latte, kemudian espresso con panna, gitu. Nah di sini produknya kita bisa pilih dan kemudian kita bisa tahu konfirmasinya, harga dan sebagainya. Kemudian klik order dan pesanan berhasil. Nah apa yang bisa kita tinjau dari aplikasi ini? Apakah dia memiliki UI/UX yang baik? nah kalau kita acu kan eh, maksudnya kita mengacu dari eh, prinsip yang tadi ya useful, usable, enjoyable dan equitable tentu kita lihat di sini aplikasi ini useful ya useful itu karena dia berguna dia bisa menyelesaikan permasalahan dari pengguna itu pengguna itu ingin memesan kopi yang bisa dikustomisasi jadi di sini dia bisa eh, memesan ini ya klik kemudian dia muncul, kemudian bisa pesan, pesanan sampai pesanan berhasil ya. Prinsip pertama terpenuhi, tapi apakah dia usable? Jadi mudah untuk digunakan. Nah, kita lihat sendiri, di sini mungkin ada yang merasa ini mudah, terus juga ada yang merasa tidak mudah karena kita lihat sendiri tulisannya juga eh, agak sulit dibaca ya ini. Terlalu banyak style, kemudian eh, pemilihan eh, desainnya mungkin Kurang konsisten. Seperti yang kita lihat juga tulisannya di sini untuk harga kurang jelas ya. Warnanya agak abu-abu. Kemudian di sini juga kurang jelas. Untuk tombol order sendiri warnanya abu-abu. Seolah-olah tidak bisa dipencet padahal ini sebenarnya tombol order. Nah kita harus merancang e, sesuatu yang mudah digunakan ya. Kemudian enjoyable. Produk yang dibuat itu menyenangkan apa tidak ya. Kita bisa lihat lagi apakah ini benar-benar menyenangkan. Terus apakah ini equitable ya produk yang dibuat apakah bisa digunakan oleh orang-orang ya. Dengan latar belakang macam-macam ya. Ini ada kaitannya dengan uh, aspek usability yang akan kita bahas nanti. Nah di sini kita lihat sendiri ini tidak equitable ya. Karena uh, lihat sini ini ada sebuah banner. Bannernya itu gambarnya dan tulisannya itu. Uh, ...menyulitkan untuk dibaca ya. Apalagi buat orang-orang yang mungkin memiliki gangguan penglihatan ...itu akan sulit sekali membaca tulisan ada, yang ada di sini. Jadi semacam itu. Jadi kita harus memperhatikan beberapa karakteristik UX design yang baik ya. Berdasarkan prinsip-prinsip yang seperti ini. Ini adalah sebuah guideline. Uh, salah satu guideline ya. Ada berba berbagai macam cara untuk mendefinisikan UX design yang baik. Ini salah satunya. Baik, berikutnya kita sudah membahas. Kita tadi sudah membahas tentang aspek UI dan UX. Kita sekarang membahas tentang aspek ergonomi. Jadi, ergonomi ini, <coughs> maaf. ergonomi ini sebenarnya kita selalu apa ya, menganggap bahwa ergonomi itu ada berkaitan dengan fisik. Ya, mungkin kita merasa bahwa... Uh, Aspek ergonomi ini adalah bagian yang sangat penting dalam membangun sebuah aplikasi uh, sistem atau website. Jadi aspek ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut nyaman dan aman untuk digunakan oleh pengguna. Serta memastikan bahwa pengguna bisa menggunakan aplikasi tersebut dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan atau rasa sakit. Jadi di sini uh, kata kuncinya adalah dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan atau rasa sakit. Seperti uh, definisi mirip ya dengan biasanya kita kita kan mendengar kata ergonomi, oh mungkin kursi ergonomis, kita duduk di situ berjam-jam punggung tidak terasa sakit, semacam itu. Tapi dalam konteks uh, pengembangan perangkat lunak ini juga bisa dipakai ergonomi ini. Dengan memahami aspek ini kita bisa membuat aplikasi yang nyaman dan mudah digunakan serta memastikan bahwa pengguna itu bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa khawatir mengalami masalah kesehatan. Nah ini juga membantu dalam meningkatkan produktivitas pengguna dan memastikan bahwa mereka akan terus menggunakan aplikasi tersebut jangka waktu yang lama. Uh, ini sebenarnya ada hubungannya dengan user experience ya untuk ergonomi. UI yang bagus itu tidak selalu memiliki UX yang baik ya. Seperti yang kita lihat di sini ada sebuah produk saus tomat ya. Saus tomat itu yang yang A ini memiliki UI yang bagus ya. Dia pakai botol kaca, kemudian bentuknya bagus ya, kokoh ya kelihatannya. Tapi ketika digunakan, anda lihat di bawah user itu merasa kesulitan ya. Ketika kita Mau makan mie ayam misalnya pakai saus tomat ini. Ini harus apa ya bahasa Jawanya itu dihentak-hentakkan atau dikentrok-kentrokan gitu ya. Kadang-kadang saus tomat yang keluar itu terlalu banyak ya. Atau malah kadang nggak keluar sama sekali kalau isinya tinggal sedikit. Nah itu membuat uh, user kadang kala merasa frustrasi ya. Dan itu tidak memiliki user experience yang baik. Uh, kita bandingkan dengan produk saus tomat yang B ini ya. Memiliki UI yang agak aneh ya. Pakai plastik, botol plastik, kemudian berdirinya itu terbalik kepala di bawah ya. Tapi ketika digunakan, dia tinggal dipencet aja, udah keluar saus tomatnya. Nah, ini adalah UX yang baik. Ini adalah sebuah contoh bahwa UI yang baik itu belum tentu memiliki UX yang baik. Begitu pula UI yang tidak baik belum tentu memiliki UX yang tidak baik juga. Tapi kita harus membuat kalau bisa dua-duanya juga baik antara UI dan UX-nya. Baik ini kembali lagi ke faktor ergonomi ya. Yang kita bisa merancang e, aplikasi yang kira-kira tombolnya itu berada di area, tombol-tombol yang penting itu berada di area yang membuat nyaman dari pengguna. Katakanlah ini dari riset ketika seseorang itu memegang dengan Tangan kanan yaitu sebanyak 49%. Ini adalah area hijau di mana ini adalah area yang mudah dijangkau oleh jari-jari mereka, jari pengguna ya. Sedangkan area yang oranye itu adalah yang lumayan bisa dijangkau, sedangkan area yang merah itu adalah area yang sulit sekali dijangkau atau mungkin mustahil untuk dijangkau. Sedangkan posisi kedua di sini sambil ditopang dengan tangan kiri dia mengakses handphone. Dengan uh, tangan kanannya, dia bisa mengakses hampir semua layar. ya Itu adalah 36% kondisi. Kemudian 15% kondisi adalah ketika user itu menggunakan kedua tangan untuk mengakses handphonenya. Jadi seperti ini, ini ada area merah di atas yang tidak bisa dijangkau dan kemudian area hijau yang sangat mudah dijangkau. Makanya biasanya itu desain dari apa penempatan tombol-tombol yang penting itu biasanya ditempatkan di area yang banyak hijaunya ya, di sini hijau, di tengah juga hijau, yang kanan juga hijau. Seperti contoh yang ada di sini, ini biasanya ketika mulai ya, get started, available now, start the journey selalu ditempatkan di sini. Karena ini adalah area yang mudah dijangkau, ya, tombol-tombol penting itu selalu ditaruh di daerah yang mudah dijangkau. Itu supaya memenuhi aspek ergonomi. Mungkin selain itu juga aspek ergonomi itu kita membuat icon yang lebih besar supaya lebih mudah untuk di tap ya lebih mudah untuk diakses dan lain sebagainya kalau kita membuat iconnya terlalu kecil ya itu akan membuat user itu merasa cepat capek jadi semacam itu kita di aspek ergonomi ini berusaha bagaimana supaya user tidak memiliki masalah kesehatan dalam mengakses aplikasi kita. Oke berikutnya adalah aspek usability. Nah usability ini bertugas untuk memastikan bahwa aplikasi itu bisa mudah digunakan oleh pengguna ya mirip-mirip juga ya. Tapi di sini penekanannya adalah, eh, ntar ada penekanannya lagi. Di sini adalah bisa digunakan oleh semua jenis pengguna termasuk orang dengan kebutuhan khusus ya seperti yang kita lihat di sini ada universal design ya. Universal design itu satu desain untuk semua orang. Sebenarnya tidak bisa seperti itu ya. Seperti yang kita lihat contoh di sini, kondisi orang nonton di stadion eh, yang bisa nonton cuma orang yang lebih tinggi. Sedangkan anak-anak tidak bisa nonton dengan enak. Apalagi orang yang pakai kursi roda tidak bisa dia naik ke atas ini. Nah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah equitable design yang memenuhi aspek usability sehingga semua orang termasuk orang yang Memiliki kebutuhan khusus itu bisa menikmati produk kita uh, tanpa terkecuali, yaitu adalah tugas seorang uh, desainer. Ya, nah ini sekarang berikutnya, uh, pertanyaan berikutnya ya: bagaimana IMK itu bisa membantu user memahami website atau aplikasi atau sistem? Nah, ini kita saya bacakan aja. Jadi, IMK itu bisa mengoptimalkan desain antarmuka dan pengalaman pengguna melalui pemahaman tentang ergonomi dan usability yang sudah kita bahas tadi. Ya. Itu manfaatnya banyak. ya. Selain itu juga meningkatkan kualitas produk dengan memastikan kompatibilitas dan kenyamanan pengguna. Selain itu juga memberikan solusi untuk masalah-masalah yang terjadi selama interaksi pengguna dengan aplikasi atau sistem atau website. Jadi pada intinya IMK itu membantu memastikan kenyamanan dan efektivitas pengguna saat menggunakan aplikasi atau sistem atau website. Dengan memperhatikan aspek penting seperti interface dan experience, UI UX, ergonomi dan usability, IMK bisa membantu membuat produk yang lebih baik dan berkualitas. Jadi seperti itu. Nah, kenapa sih IMK itu perlu dipelajari? Nah, IMK itu membantu pengembang memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan memperbaiki desain sehingga aplikasi, sistem, atau website yang dibuat bisa memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Ini memastikan bahwa produk teknologi tersebut memiliki user experience yang baik dan bisa membuat pengguna tetap tertarik dan ingin menggunakannya. Selain itu kemampuan dan memahami dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip IMK juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produk teknologi sehingga dapat membuat produk tersebut lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna ya. Nah, ujung-ujungnya karena manfaat yang banyak ini bagi uh, perusahaan tentu akan meningkatkan keuntungan ya. Itu adalah tujuan yang bagus. Dan kemudian ujung-ujungnya juga bisa baik untuk semua orang ya. Nah siapa saja yang harus mempelajari IMK Di sini ada beberapa ya yang kita sebutkan yaitu adalah desainer UI atau UX. ya. Ini adalah desainer yang bertanggung jawab untuk membuat tampilan dan interaksi yang mudah digunakan untuk aplikasi dan situs website e, harus memahami prinsip dan teori dasar IMK Nah, sebelum kita membuat desain aplikasi, tentu kita harus membuat macam-macam ya. Ada risetnya terlebih dulu ya, mungkin ada competitive audit, dan sebagainya. Dan kemudian adalah pengembang aplikasi atau developer ya. Nah, pengembang aplikasi itu juga harus memahami ya bagaimana sebuah sistem itu berinteraksi dengan pengguna untuk membuat aplikasi yang berguna dan mudah digunakan ya. Kemudian juga semua profesional IT ya. Ya itu juga harus memahami IMK karena eh, ya, itu ada kepentingan ya, profesional IT. Berikutnya adalah desainer produk, ya, desainer produknya ini. Desainer produk juga harus memahami IMK untuk membuat produk yang mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, ini lebih ke produk fisik, ya. Jadi, itu harus mempelajari IMK juga. Jadi, kesimpulannya apa di sini? Uh, IMK itu adalah bagian penting, ya, dari proses pengembangan aplikasi uh, atau sistem atau website. Ya, ini berguna untuk memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi dan bisa memanfaatkan teknologi secara efektif. Nah, IMK itu juga bisa membantu menciptakan teknologi yang intuitif dan berguna untuk manusia, serta bisa memahami bagaimana teknologi mempengaruhi perilaku dan. Emosi manusia, dengan demikian, belajar interaksi manusia dan komputer bisa membantu kita untuk membuat dunia yang lebih baik dengan teknologi yang lebih berguna dan bermakna bagi kehidupan manusia. Jadi, itu kesimpulannya. Ini adalah referensi yang uh, saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk Pilkada. Pertanyaan silakan email ke haryadwi.gmail.com. Sekian, mau, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.